Setelah mendengarkan nama yang keluar dari mulut Little Marten, Lindung melongo dan berkata dengan sedikit keraguan, "Apakah kamu tidak mengatakan bahwa aula desolate adalah yang paling lemah? Pada awalnya, tidak ada perbedaan antara empat ruang dao sekte dan hanya selama periode kemudian. Apakah sedikit perbedaan muncul selama waktu itu? Yang terkuat bukanlah aula langit, tapi aula yang sepi." Marten kecil berkata dengan santai, "Oh." Lindong agak heran karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Desolate Hall peringkat bawah saat ini benar-benar memiliki masa kejayaan. Jadi mengapa mereka peringkat terakhir sekarang? tanya Lindong. Dalam empat aula besar sekte Dao, ada empat tulisan suci besar yang misterius. Skyly King Scripture, Sky Hall. Earth King Scripture, di aula bumi. Flood Scripture, di balai bumi. Dan terakhir, The Great Desolation Scripture. Di 4. Tulisan suci agung yang misterius ini adalah seni bela diri teratas dari sekte Dao. Dan pencipta mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan bahkan selama masa purba. Tulisan suci yang paling tidak jelas adalah, Great Desolation Scripture. Little Martin berkata ketika ekspresinya perlahan berubah serius. Perubahan ekspresi ini dan ekspresi seriusnya yang jarang terlihat memungkinkan lindung untuk memahami kekuatan dari, Great Desolation Scripture. Meskipun Great Desolation Scripture sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan. Artinya, sangat menuntut individu yang mencoba memahaminya. Oleh karena itu, hingga zaman ini, meskipun banyak talenta telah direkrut ke aula, jumlah orang yang berhasil memahami Kitab Suci Penghancuran Besar dapat dihitung dengan menggunakan satu tangan. Petik dua, karena tidak ada orang yang bisa memahami Great Desolation Scripture. Wajar jika para murid elit dari Aula Desolate tidak dapat bersaing dengan rekan-rekan mereka dari tiga Aula lain, yang mampu memahami tiga tulisan suci misterius lainnya. Karena itu, tahun demi tahun berlalu dengan mereka yang tersisa di bawah. Petik 2, Lindong berpikir bahwa ini sangat jelas. Karena empat tulisan suci besar yang misterius adalah kartu truf dari empat Aula besar. Namun, Sepertinya Desolate Hall sangat tidak beruntung untuk memiliki Great Desolation Scripture, yang tampaknya tak tertandingi tetapi sangat tidak jelas. Untuk tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuat itu, jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu masih sia-sia. Tentu saja, Desolate Hall sebenarnya sedang menunggu waktu mereka, karena mereka hanya membutuhkan satu murid yang mampu memahami Great Desolation Scripture, dengan satu takdir. Dengan itu, mereka akan dapat membalikkan situasi sepenuhnya. Pada saat itu, memenangkan kembali gelar hall nomor satu dalam satu pukulan tidak akan menjadi prestasi yang mengejutkan. Martin kecil berkata sambil tersenyum. Apakah itu tangguh? Kata Lindung sambil memukul bibirnya dan berpikir. Kitab suci kesedihan besar ini begitu menakutkan. Tidak ada banyak yang bisa dihasilkan jika tidak ada yang bisa memahaminya. Namun begitu, orang melakukannya. Dia akan segera mengejutkan dunia. Ini bukan hanya rumor, karena setiap murid desolate hall yang berhasil memahami Great Desolation Scripture akhirnya menjadi sangat kuat. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh. Tahukah kamu siapa yang paling baru memahami kitab suci? Kesedihan besar, Marten kecil menyeringai. Siapa itu? Lindung menjawab dengan refleks sebelum menggigil. Sementara wajahnya menunjukkan ekspresi, mungkinkah senior yang kejam yang masuk ke gerbang Yuan dan membantai tiga tetua mereka? He, itu orangnya. Sekarang, tahukah kamu alasan mengapa Wu Dao tidak bertemu langsung dengan Liu Tong? Olah desolate akhirnya berhasil membangkitkan keajaiban yang dapat memahami. Kitab suci kesedihan besar. Namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan kata-kata saja. Martin kecil berkata sambil menganggukkan kepalanya, "Tidak heran," kata Lindong. Dan dengan serius menganggukkan kepalanya, dan di dalam hatinya, sebuah suara penghargaan muncul ketika dia berpikir. Dari kelihatannya, kitab suci kesedihan besar benar-benar adalah yang paling misterius di antara empat tulisan suci besar yang misterius dibandingkan dengan. Seni transformasi Azure Naga, yang diberikan oleh King Z, mana yang lebih kuat? Petik 2. Apakah kamu ingin aku bergabung dengan Desolate Hall karena kamu ingin aku belajar bahwa, Great Desolation Scripture? Kata Lindong ketika akhirnya dia mengerti apa yang dimaksud Little Martin. Ya, karena kita telah bergabung dengan Dao Sekte, kamu pasti harus mendapatkan item itu. Little Martin menganggukkan kepalanya dan berkata. Lebih jauh lagi, di tiga aula besar lainnya ada banyak keajaiban dan kejeniusan, yang akan membuat kamu sulit untuk menonjol jika kamu bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, kakek tua Wu Dao telah menaruh minat pada kamu. Lebih baik menjadi kepala anjing daripada ekor burung Phoenix. Tunggu saja sampai kamu berhasil mempelajari Great Desolation Scripture. Pasti akan ada tempat bagi kamu dalam generasi murid elit ini dalam Dao Sek. Ini adalah satu-satunya cara kamu dapat mengejar Ling Qingzu. Lindung memutar matanya. Namun dia tidak berusaha menyangkal hal itu. Meskipun ia adalah pemenang dari Perang Seratus Kerajaan, tempat ini tidak berada dalam Kekaisaran. Itu adalah salah satu sekte super terbesar di wilayah Suan Timur. Setiap murid di sini dipilih dengan cermat. Selanjutnya. Perang Seratus Kekaisaran bukan satu-satunya saluran di mana Sekte Super ini merekrut murid-murid mereka. Oleh karena itu, menjadi juara dalam Perang Seratus Kerajaan, tidak akan memberinya keunggulan dalam Sekte Dao. Baiklah mari kita bergabung dengan Aula Desolate, kata Lindong saat dia melihat bayangan Wu Dao di depannya. Dia sudah memutuskan. Selanjutnya, kata-kata Little Martin telah berhasil menarik minatnya terhadap Great Desolation Scripture Sementara Lindung sedang berbicara dengan Little Marten, formasi cahaya yang membawa mereka perlahan turun di atas bukit raksasa. Di puncak bukit berdiri banyak aula besar, dan di puncak yang tertutup awan, muncul anjungan hijau yang luas. Di atas platform, ada kolom-kolom raksasa yang menciptakan suasana megah, dan kelompok Lindung perlahan-lahan turun di bawah bantuan formasi cahaya. Haha, kamu akhirnya kembali. Sama seperti Lindong dan yang lainnya turun. Suara yang dipenuhi dengan tawa terdengar dari depan. Lindong mengangkat visinya sampai dia melihat lebih dari 10 bayangan berdiri di atas platform. Di depan. Berdiri tiga pria parubaya. Dengan tangan bersilang di belakang punggung mereka dan mengeluarkan aura yang mengesankan. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat tak terbatas datang dari mereka. Dan jika tebakannya benar. Mereka bertiga harus menjadi wakil kepala dari tiga aula besar lainnya. Tatapan Lindung menyapu melewati mereka bertiga dan melihat ke belakang mereka, di mana ada tiga murid, dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka bertiga memiliki aura kuat yang berasal dari mereka, yang melebihi yang dipancarkan dari para murid berpatroli yang sebelumnya mereka lihat. Di antara mereka bertiga, orang yang menarik perhatian Lindung adalah wanita muda itu. Dia tampak sangat muda dan tampak mirip dengan Su Meskipun dia menampilkan perawakan yang jauh lebih mulia. Mengenakan rok merah, dia memiliki sosok yang ramping dan anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang sangat cantik. Namun, bukan itu sebabnya Lindung memberikan perhatian khusus padanya. Sebaliknya, itu karena fluktuasi misterius samar yang berasal dari dalam tubuhnya. Selain itu, selain dari fluktuasi itu, dia samar-samar mendengar suara lembut dan jelas dari alat musik. Ini adalah pertama kalinya Lindong pernah mengalami skenario seperti itu, yang segera menggelitik minatnya. Apakah kalian yang tidak sabar? Wu dengan santai berkata ketika dia mendarat di peron dan melanjutkan untuk melihat ketiga pria yang berdiri di depannya. Haha, berita tentang Perang Seratus Kekaisaran sudah ditransmisikan ke Sekte. Siapa yang mengira bahwa pemenang babak ini tidak benar-benar tersangkut oleh gerbang Yuan dan malah memilih untuk memasuki sekte Dao kami? Ini benar-benar menyegarkan, kata pria parubaya yang berdiri di depan wanita muda berbaju merah. Dia melanjutkan untuk tertawa keras, dengan tawa memberikan perasaan yang mirip dengan gemuruh guntur, mengguncang dan mendengung di udara sekitarnya. Dia adalah wakil kepala Sky Hall, Wei Seng. Siapa juara dari perang seratus kekaisaran putaran ini? Kata wakil kepala balai bumi dengan senyum lebar di wajahnya. Saat tatapannya terus-menerus menyapu Lindung dan yang lainnya. Dengan matanya menunjukkan sedikit tanda kesungguhan. Wu Dao mendengus ringan dan mengangkat dagunya ke arah Lindong. Yang melanjutkan untuk akhirnya mengambil langkah maju dan dengan hormat memberi hormat kepada ketiga orang itu sebelum dia berkata. Murid Lindung menyapa tiga wakil kepala. Instan Lindung melangkah maju. Tatapan dari tiga wakil kepala dan wanita muda berpakaian merah langsung fokus pada tubuhnya. Karena mereka semua tertarik pada murid ini. Yang berhasil mengangkat beberapa kepala dalam sekte sebelum bahkan memasukinya. Hem, dengan kekuatan panggung Nirvana Yuan keempat. Dia benar-benar berhasil menjadi juara perang Kekaisaran Seratus. Ini benar-benar mengejutkan. Kata wakil kepala Balai Langit. Wei Seng saat dia menatap lindung dengan matanya berbinar-binar, meletakkan tingkat budidaya-daya Yuan lindung dalam satu tatapan. For Yuan Nirvana Stage, setelah mendengar kalimat ini, wanita muda yang berdiri di dekatnya melongo. Kekuatan ini tidak dianggap luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara dalam Perang Seratus Kerajaan. Itu tidak benar. Ada juga energi mental. Anak nakal yang baik. Dia benar-benar berhasil mengolah energi mentalnya menjadi for Al heavenly symbol master. Tidak heran. Perasaan Wei Seng cukup tajam. Dan setelah survei terperinci, dia bahkan berhasil mengungkap tingkat budidaya energi mental Lindong. Ini menyebabkan Lindung cukup terkejut. Karena dia selalu menyimpan energi mentalnya tersembunyi dan tidak pernah melepaskannya keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka akan terbuka kedoknya. Ini menunjukkan bahwa bukan karena kebetulan Wei Seng bisa menjadi wakil kepala balai langit. For Sale Heavenly Symbol Master. Ketika pernyataan ini masuk ke telinga mereka. Wajah-wajah wanita muda berpakaian merah dan dua laki-laki yang mengeluarkan aura yang mengesankan. Menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa lindung benar-benar dapat mengolah Yuan Power dan mentalnya. Energi ke tingkat seperti itu. Panggung 4 Yuan Nirvana bersama dengan menjadi master simbol surgawi segel 4. Ini pasti dapat dibandingkan dengan ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Namun berdasarkan apa yang aku tahu. Kintian dari Tianyuan Empire berada di Six Yuan Nirvana Stage. Karena kamu bisa melampaui dia. Kamu harus memiliki beberapa trik tersembunyi di lengan baju kamu. tes, -tes hanya dengan mengandalkan pengasuhanmu dari kekaisaran tingkat rendah untuk mencapai tahap ini tentu tidak sederhana. Kata Wei Seng sambil terus mengklik lidahnya. Dari kelihatannya, dia sudah tahu sedikit tentang Lindong. Setelah melihat ekspresi yang diberikan Wei Seng saat dia menatap Lindong, ekspresi Wu Dao berubah menjadi salah satu ketidakpuasan. Namun dia tidak punya pilihan karena Skyhold saat ini adalah Aula terkuat dan memiliki paling banyak mengatakan. Jika Lindong setuju untuk bergabung dengan mereka, tidak ada yang bisa membatalkan keputusan ini. Saat ia menyesali kenyataan bahwa bibit yang bagus sekali lagi akan jatuh ke tangan balai langit, Wu Dao merasakan perasaan jengkel. Haha, Lindong tidak buruk. Bergabunglah dengan Sky Hall Aku, kata Wei Seng. Seperti yang diharapkan oleh Wu Dao. Setelah menatap Lindong sebentar dan merentangkan tangannya sebelum tersenyum. Wakil kepala balai bumi dan balai banjir di dekatnya memberikan embusan marah. Karena mereka juga merasa menyesal bahwa bibit ini akan sekali lagi jatuh ke tangan balai langit. Wajah Wu Dao berubah jelek. Namun ia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dalam ketidakpuasan. Sebelum berkata dengan tak berdaya kepada Lindong, balai langit saat ini adalah yang terkuat dari empat ruang besar. Jika kamu mau, kamu bisa pergi dan bergabung dengan balai langit. Setelah mendengar itu, Lindong menatap Wei Seng yang menunjukkan wajah berseri-seri sebelum melihat Wu Dao yang tertekan. Memberikan desahan keputusasaan. Dia memberi hormat kepada yang pertama. Aku merasa terhormat oleh wakil kepala cinta yang telah ditunjukkan. Namun, aku ingin bergabung dengan Aula Desolate. Petik 2. Suara minta maaf seorang pemuda terdengar di seluruh platform. Namun itu membuat semua orang hadir melongo.